dalam rangka memperkuat rasa cinta atau mabah dan amalia, peserta didik Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Hulu Sungai Selatan memprogramkan pelaksanaan amalia salat mingguan melalui pembacaan syair al habsi di Masola Darul Ilmi MTSN 7 Hulu Sungai Selatan. Bagaimana liputannya? Kita ikuti info selengkapnya. Dalam rangka memperkuat rasa cinta atau mahabbah dan amalia peserta dinik Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Losung Selatan, programkan pelaksanaan amalia salawat mingguan melalui pembacaan syair Al-Hamsi di musala Darul Ilmi MTsN Tujuh Losung Selatan, Jumat 10 Maret 2023. Wakil Kepala Madrasa Bidang Kesiswaan NTSN 7 Sungai Selatan, Jurai Desar Dianti SAG mengatakan program salawat mingguan bagi peserta didik setiap pagi Jumat bertujuan membantu karakter peserta didik supaya terbiasa melakukan amalia bersalawat melalui pembacaan Syair Al-Hafsi Perintah bersalawat tersebut tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Azab ayat 56 yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ia menambahkan perintah bersalawat tersebut sangat jelas bagi setiap orang yang beriman. Namun bentuk salawatnya bisa berupa apa saja termasuk pembacaan Syair al habsi Banyak sekali keutamaan amaliyah salawat diantaranya, mendapatkan balasan salawat dari Allah, mendapatkan kesambutan salawat dari Rasulullah, malaikat malaikatur membaca salawat, Meningkatkan derajat, kemudian mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan dosa menjadi penghibur di alam kubur mendapatkan capaat nabi menghapus kepakiran dan mengalirkan keberkahan sementara kepala madrasa MTS N7 Selatan, nyem juri SAG MPDI juga mengungkapkan program salawat mingguan pada setiap jumat pagi merupakan salah satu kegiatan yang sangat disukai oleh peserta didik program salawat mingguan di MTS n Sungai Selatan secara tidak langsung akan mengisi jiwa dan rohani mereka supaya tidak mudah goyah dan terbiasa mengendalikan sehingga sehingga tindakan ke arah kebaikan sehingga terbentuknya karakter Islami yang diharapkan di samping itu kegiatan seperti ini harus terus dilakukan untuk memperkuat mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ungkapnya nah pemirsa sekian informasi dari saya dan nantikan saya di informasi berikutnya saya Nori Dayanti beserta tim kerja humas yang bertugas mengucapkan terima kasih MTSN tujuh sungai selatan Hebat, bermartabat, madrasah yang mandiri dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.